Selamat pagi, Teruna. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu doa bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah dari kitab Yohanes 8, ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum membaca kitab, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan nafas kehidupan baru di hari yang baru Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, tolong berkati kami yang e, sebentar lagi akan melakukan saat teduh bersama Tuhan agar kiranya firmanmu ini dapat e, kami cerna dan dapat menjadi e, pelajaran baru di hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11 yang berbunyi tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka, ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa, dalam hukum Taurat, memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang mendemikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirat tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bukan menghakimi, tapi mengasihi. Sobat Teruna, apa itu dosa? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan dosa adalah perbuatan salah yang melanggar hukum atau agama. Arti lain, dari dosa ialah perbuatan salah kepada orang tua atau negara. Nah, dalam hal ini, siapa saja yang bisa berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja? Pertanyaannya adalah... Saat melihat orang lain berbuat dosa, apa tindakan kita? Sobat teruna? bacaan kitab kita hari ini menceritakan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan Ahli Taurat. Kaum Farisi dan Ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya ke, apakah yang Tuhan Yesus akan lakukan kepada seseorang yang berdosa. Tuhan Yesus tahu niat jahat dari kaum Farisi dan Ahli Taurat. Mereka ingin Tuhan Yesus menghakimi orang yang berdosa itu. Namun demikian, kasih yang sejati itu tidak menghakimi. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Ia mengasihi orang yang berdosa itu. Ia tidak menghakimi, tetapi menegur dengan kasih. Kata Yesus, kepada orang yang berdosa itu, jangan berbuat dosa lagi. Sobat Teruna, kembali ke pertanyaan di atas. Apa yang kita lakukan pada saat melihat orang yang berbuat dosa, pada umumnya, kita tentu akan menghakimi orang itu, kita akan menyalahkan orang tersebut. Bahkan tidak jarang kita tidak mau mendekati orang itu atau berteman dengan orang yang seperti itu. Jika mengambil sikap seperti itu, maka kita harus bertanya kepada diri sendiri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Pembacaan hari ini mengajar kita untuk tidak menjauhi orang yang berdosa, tetapi menegur mereka dengan kasih, agar... Tidak berbuat dosa lagi Karena kita pun orang berdosa Yang ditegur dengan firman Tuhan Diampuni dan dikasihi Kristus Mari kita tutup saat teduh Kita dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan e, Kami boleh melakukan saat teduh kami pada hari ini Tuhan Kiranya firmanmu ini tidak berlalu begitu saja Melainkan boleh dapat menjadi, pembaharu, menjadi pembaharuan Bagi iman kami Tuhan Di Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.